Dan di daerah ini guys, sejauh mata memandang, kita akan hanya mendapatkan atau menemukan tanaman cengkeh saja guys. Tekang saya ini, ini kebun cengkeh yang uh, berbasis organik guys, yang tidak menggunakan pupuk kimia barang satu butir pun katanya. Selamat pagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya ada di pegunungan guys Mau memonitoring Kebun cengkeh yang uh, Bagus banget Yang hanya menggunakan pupuk organik Baik itu pupuk organik Dari kohe Buatan sendiri ataupun pupuk organik Yang dibelinya dari toko Termasuk hervapam Ataupun yang lainnya Dan ini sangat bagus sekali guys Di sini semuanya hamparan Kebun di sini semuanya tanaman yang cengkeh, guys. Dan ini bagusnya tanaman yang dipupuk dengan organik, guys. Dan ini, guys, di belakang saya ini, ini kebun cengkeh yang berbasis organik, guys yang tidak menggunakan pupuk kimia, barang satu butir pun katanya. Mudah-mudahan ini yang punya kebun ada. Soalnya tadi aku lihat motornya ada di bawah. Dan ini lihat yang di belakang saya ini, guys. Ini sangat bagus sekali ini. Tidak ada indikasi yang uh, terkena penyakit ataupun hama. Kita akan langsung masuk saja, guys, di kebunnya, guys. Untuk melihat seperti apa perkembangannya ya. Dan ini sengkai ini rata-rata umurnya baru 5 tahun loh guys. Dan ini sudah katanya kemarin sudah berbuah dua uh, kali. Berarti kemarin pas umur tiga tahun itu sudah berbuah best guys. Dan di daerah ini guys sejauh mata memandang kita akan... Hanya mendapatkan atau menemukan tanaman cengkeh saja, guys. Karena di sini basisnya industri pertanian dari cengkeh. Ini tepatnya di Jawa Timur yang berkabupaten di Nganjuk, guys. Di sini pohon cengkeh bukan hanya ribuan guys tapi jutaan. Karena setiap petani dia bertanam komoditas sengkeh ini guys. Kita lihat saja guys. Nah ini sudah sudah berkuku, guys ini. Sudah berkuku semuanya nih guys. Dan ini yang baru tanam ini guys. Ini umurnya Satu tahunan nih guys, cepet banget suburnya Yang kemarin ditanam di ketinggian bibitnya 1 meter guys Yang dibeli kemarin per bibitnya cuman harga 15000 Alhamdulillah di kebun ini buah semuanya guys Termasuk yang di belakang saya ini Nah, ini sudah keluar kukunya, Guys, ini. Tapi ini masih belum aman. Maning, makanya kemarin eh, bilangnya yang punya kebun sementara ini stop dulu pemupukan karena ditakutnya kalau kesuburan bisa berubah jadi daun. Jadi nanti beliau akan memupuk susulannya setelah ini jadi jadi pentil, Guys, sebesar-besar lady itu. Yang Baru tanam guys Beberapa minggu Yang lalu Ini bibit beliau bikin sendiri Ini kasih lihat Ini dia menggunakan fermentasi Pupuk kandang guys Ini yang Masih hitam-hitam ini Dan tidak menggunakan sama sekali Dengan pupuk kimia guys Dan ini yang baru tanam guys Ini baru tanam beberapa bulan ini ini masih ada uh, penyangganya ini ini pun langsung ngegas pertumbuhannya guys dan kita lihat yang masih masa vegetatif guys kalau yang ini Baru umur 2 tahun setengah guys Tapi ini masih proses Masa pertumbuhan ini guys Bisa dilihat ya guys Ini Lihat ini Pertumbuhannya Daunnya, pucuk-pucuk daunnya Sangat bagus sekali Dan dari tadi saya belum menemukan Indikasi tanaman cengkeh Yang kena virus Atau yang mati ranting Ini Bagusnya sekali ini, sangat mantap sekali ini pertumbuhannya, guys. intip tipsnya, guys, pemupukannya, guys. Dan ini, guys, yang hitam-hitam ini, ini kohi sapi, guys. Yang pernah dikolaborasi dengan VOC Herbal guys dan kemarin sudah saya belajari saya berikan teorinya untuk memfermentasi kohi sapi sehingga tidak mengandung amonia yang tinggi karena kohi sapi ataupun kohi kambing atau kohi apapun guys, kayak yang masih baru itu jangan digunakan untuk pemupukan karena pupuk kohi yang baru keluar dari binatangnya dan hewannya itu memiliki kandungan amonia yang sangat tinggi sekali jadi kalau kita pupuk, pupukkan bukan malah menyuburkan tapi malah mematikan karena amonia yang ada di kohe itu sifatnya panas di jadi bisa membusukkan akar tanaman cengkeh kita lihat yang masih besar juga ini guys yang sudah besar ini ini baru dipupuknya sekitar satu bulan yang lalu guys ini satu pohon ini guys, beliau kasihnya satu karung atau satu sak yang isinya 20 kg itu guys, ini masih ada nih bekasnya guys, ini hitam-hitam ini, ini bukan tanah tapi ini koi sapi yang difermentasi dengan bau seher guys, jadi beliau lebih irit lagi. kita lihat kebun yang lainnya guys sejauh mata memandang di area perkebunan desa ini petaninya bertanam cengkeh guys paling sedikit dalam satu keluarga dia memiliki 100 pohon itu paling sedikit guys saya sendiri punya sekitar 170-an pohon yang usianya variasi, ada yang baru tanam sampai ada yang umur 30 tahun ke atas. Dan petani-petani di sini sudah tidak menggunakan lagi pupuk kimia, guys. Semuanya dia menggunakan pupuk organik baik itu yang basisnya pembuatan sendiri ataupun organik jadi yang dibeli dari toko guys ini luar biasa banget dan pertumbuhannya aku tertarik yang ini guys tertarik yang ini apakah sudah berkuku oh, sudah semuanya guys ini sudah berkuku semuanya Dan saya pun kenal dengan pemilik-pemilik ini guys Karena kami Sering berbincang-bincang Tentang pemupukan cengkeh Tidak ada satupun yang Aku temui Mati ranting atau mati pucuk guys Ini saya hanya Di pinggiran kebunnya saja guys Belum masuk Karena video ini saya syuting Hari Jumat Jadi waktunya sangat terbatas. sebentar lagi melaksanakan undangan sholat jumat kalau saya masuk ke dalam-dalam nanti waktu saya habis dan saya ketinggalan sholat jumatnya oke okay guys kayaknya ini saja yang saya informasikan ke teman-teman petani cengkeh saya rekomendasikan untuk cengkehnya menggunakan pupuk organik Baik itu mau pupuk organik yang dibuat sendiri Ataupun pupuk organik Buatan dari toko Seperti ini Saya sebagai tim pemasaran Dari pupuk organik Untuk cengkeh Namanya VOC Herbapam Yang sangat familiar Dan sangat seller Untuk digunakan pada cengkeh Masa vegetatif Ataupun generatif Tapi terserah Sahabat-sahabat karena setiap petani dia mempunyai asumsi sendiri-sendiri Mau pakai pupuk kimia juga monggo Mau pakai pupuk organik juga silahkan Atau mungkin mau menggunakan VOC Herbam Yang saat ini pupuk cengkeh Yang menjadi bestelernya Siap bantu Silahkan buka di kolom deskripsi di situ ada nomor kontak Tim pemasaran yang langsung dari Sido muncul pabrik pemproduksi VOC Herbapam yang di saat video ini saya buat masih ada promo untuk pembelian minimal 1 dus nanti teman-teman akan mendapatkan bonus gratis 1 botol begitu saja monitoring saya untuk melihat kebun cengkeh organik sebentar lagi mau surat jumat jadi ini harus saya akhiri dulu karena tinggal satu jam lagi kita ketemu lagi di monitoring cengkeh organik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.